Tiada daya Aku untuk melangkah Bertemu denganmu pun aku tak kuasa Tapi kepada siapa lagi ku memohon Selain kepadamu Kembali aku